Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Inti Tutor Yang membahas tentang dunia-dunia Youtube dan tips-tips Youtube secara gratis Nah sini semua ilmunya gratis Gak ada yang bakal kita jadikan Uang atau yang buat Uang kalian keluar Di Disini betul-betul gratis Nah malahan terkadang aku itu mempromosikan Channel-channel yang ingin dikembangbiakkan atau agar Channelnya berkembang Gue share kemana-mana kalau misalnya kalian mau dipromosikan cukup gampang ya, datang aja di video aku di aku promosiin Kalau percaya boleh buka profil aku Ada namanya tab komunitas sebelah kanan itu di situ udah banyak tulis channel-channel yang udah kita promosiin Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya Nah kali ini kita bahasin tentang video panjang lawan video pendek sini mungkin sebagian buat kalian yang udah bangun channel YouTube. Ini bimbang nih ya, antara mau buat video panjang atau buat video pendek. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa membuat kita harus berpikir lagi. Sorry, ya mohon maaf mungkin agak sedikit kasar ya. Ini semua pembelajaran jadi kalau ada kata-kata yang kurang nyaman ya harap maklum aja biar lebih jelas dan tegas. Oke, jadi lebih nanya mana, lebih menguntungkan mana antara video panjang dan video pendek. Oke, masing-masing ini punya keuntungan yang berbeda-beda ya, kawan-kawan. Kita harus tahu dulu punya kita itu di arah mana. Gue jelasi kenapa video panjang itu menguntungkan. Buat kalian yang boleh buat kalian yang belum monetisasi Video panjang ini sangat menguntungkan Karena durasi nontonnya itu bisa 3 menit sampai 5 menit Dan terkadang bisa sampai separuh dari video kalian Nah, kalau buat yang short Nambah nggak jam tayang? Jawabannya nambah Tapi ya gimana? Satu video ini cuma 60 detik Jadi buat kalian yang belum monetisasi, Gue saranin Buat beberapa video panjang Jangan hanya sekedar short aja. Nah ini buat yang belum monetisasi. Untuk yang udah monetisasi, apa keuntungannya kita buat video panjang daripada video pendek? Kita kalau buat di video panjang itu bisa mendapatkan tiga kali tahap dari iklan. Iklannya di mana aja? Iklan yang paling basic itu pertama kali sebelum memulai. Itu yang tayang itu 1 sampai 2 video iklan. Nah, ini kalau satu dapat 2 ini udah lumayan nih. Belum lagi kalau kita, durasi video kita tuh lebih daripada 15 menit atau 30 menit. Dan terkadang yang 1 jam, di tengah-tengah ini biasanya bisa kita sisipi lagi iklan. Nah, buat yang udah mau lihat, pasti tau lah gimana caranya. Buat iklan pertama, iklan di tengah, baru iklan lagi di akhir. Jadi penangan iklan itu bisa sampai 3 atau 4 kali. Kan dapatnya bukan double lagi, triple. Nah kalau udah sampai 4, hat trick. Lebih menguntungkan kan? Itu udah jelas lebih menguntungkan. Dan buat kalian yang ingin dapat subscriber, ini bebas nih buat yang udah monet atau yang belum monet mau dapat subscriber banyak, memang mainnya di short alasan kenapa short itu bisa nambah video jadi banyak, eh sorry nambah subscriber jadi banyak ini terkadang bukan karena orang suka sama video kita, enggak juga ketika kita nge-scroll ya kita nge-scroll lah ya. jadi di tombol subscribe itu pas di bawah nama kita nah itu kalau video short ya, beda sama atau yang ada di facebook dan instagram Ataupun yang di tiktok itu kan di sebelah kanan atas Nah kalau yang di youtube Dia pas di sebelah kiri bawah nama kita Jadi kalau misalnya orang nge-scroll ke atas Terkadang Jadi terkadang itu dia ngeklik, klik klik ini nahan Nahan tombol subscribe sambil ke atas Nah di disinilah yang terkadang subscriber kita itu bisa meledak Jadi kalau ada yang bilang mindset untuk nambah jumlah subscriber Itu benar Pure itu benar, tapi kalau main short mengharapkan jam tayang nangis. Jadi buat yang mau main jam tayang video panjang. Jadi video panjang bisa nggak dibuat short? Jawabannya bisa, kawan. Itu bisa. Jadi kalau untuk biasanya yang gue tahu ya, untuk saat ini yang gue tahu itu di aplikasi HP. Kalau yang dari browser kayaknya belum ada nih. Aplikasinya dari ya, aplikasi HP, mau itu di Play Store, App Store. misalnya kita buka video kita sendiri, itu ada namanya Remix. Nah di Remix ini kita klik ada yang namanya buat jadi short. Nah kalau udah kita buat jadi short ini, setelah melapuhliet berapa prosesnya, nanti video kita ini bakal jadi short sesuai dengan yang kita editing, kita pilih bagian-bagiannya. Nah kalau misalnya di sini di bagian editing ini, itu ada namanya nanti itu untuk nonton video full. Nah, kalau dia udah suka aja masuknya dia klik bagian video full, maka dia bakal diarahkan secara otomatis itu masuk ke video fullnya tadi. Jadi tinggal dia aja mau nonton lanjut dari short tadi, atau mulai lagi dari awal sampai di akhir. Ini keuntungannya kalau yang mau main short, tapi dapat jam tayang juga. Jadi itu salah satu caranya ya Gue ngomong kecepatan gak sih? Kayaknya kecepatan Jadi seperti yang gue bilang tadi Kalau misalnya kalian belum monetasi Coba fokus aja ke video panjang Jangan main di short dulu kopi Kalau misalnya kalian memang mau jumlah subscribernya aja banyak Jam tayangnya belum ada Well, bebas Bebas pilih jadi untuk kedepannya ya Kedepannya pun sebenarnya Kalau mau Monet itu udah ada kelonggaran juga Dari pihak youtube Jadi buat kawan-kawan yang memang Short itu kayaknya lebih menjanjikan Dan yang udah main short itu Memang betul-betul rame yang nonton Kedepannya bakal ada Opsi kedua dari pihak youtube Tapi opsinya ini menurut aku cukup keras ya cukup keras karena 4.000 jam tayang itu durasi yang mereka karena yang mereka tunggu itu sampai dengan 12, 12 bulan semenjak video itu dipublikasi semenjak video publikasi, jadi kalau dia udah 13 bulan yang dihitung itu 12 nya, jadi satu bulan dari upload itu, itu nggak dihitung jadi pas yang 12 bulannya itu yang dihitung. dah. ini kan masa tanggungnya kan lama banget nih. Berbeda dengan yang kedepan nanti tentang monetisasi video short. Di sini, dia cuma durasinya itu 90 hari. Jadi kalau 90 hari, kita harus mendapatkan berapa ya kalau yang udah tau? Ya, bener. Durasi yang harus didapatkan itu adalah 10 juta view. Jadi banyak-banyak upload agar dapat 10 juta view. Jadi kalau udah dalam 90 hari atau 3 bulan, dapat sampai dengan 10 juta view, kita bisa dimonetisasi. Jadi ini ada kelonggaran, tapi juga masih keras. Kalau misalnya kita main uploadnya, ya seminggu sekali, seminggu sekali, kayaknya ini nggak bekerja dengan efektif. Jadi buat yang mau memang, menurut-menurut-menurut memang, memang yang ingin 90 hari full dapat monetisasi Pastikan satu harinya itu download satu harinya itu upload dua video Gue saranin itu ritme itu harus diperhatiin Jadi kalau misalnya kalian nggak mau perhatiin ritme Udah sangat dipastikan Video shortnya Susah untuk mendapatkan 10 juta View dalam 90 hari jadi kesimpulan yang bisa gue beri sama kawan-kawan ya ini sebagai pembelajar aja buat kalian yang boleh monetisasi gue saranin main di video panjang karena targetnya memang mau kejar 4000 jam tayang jadi kalau buat kalian yang udah monetisasi ataupun yang belum monetisasi tapi ingin jumlah surga yang banyak itu main Messer seperti yang gue bilang tadi, besar kemungkinan tombol klik, tombol subscribe nya itu terklik dengan tidak sengaja. Itu sangat besar ketika dia nge-scroll. Nah, jadi semua ini tergantung kebutuhan kawan-kawan, ya. Kawan-kawan butuh mana: butuh jam tayang atau butuh jumlah subscriber? Kalau yang udah monetisasi, gue saranin lebih banyak main di video panjang karena penayangan iklan itu bisa. Tiga atau empat kali bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Ini sangat menguntungkan. Jadi, ini semua tinggal opsi kawan-kawan aja mau mainnya gimana. Semua itu kan ada caranya. Seperti yang gue bilang, semua di Youtube itu ada cara-cara celah-celah yang harus dipelajarin. Dan bisa kita susupinnya. Apalagi tentang algoritma, itu semua ada trik-triknya juga. Oke, sekian dari aku. Kalau emang suka dengan video ini, boleh di subscribe, boleh di-like dan jika ingin bertemu lagi pada aku dan mengingat tentang video ini itu videonya boleh di share dari WA kirim ke kawan atau di share juga ke Facebook agar mudah mencarinya dan aku ingat lagi nih ya channel yang mau dikembangin secara gratis aku bakal promosiin di tab komunitas agar video kalian berkembang jadi itu akan ku share semuanya dan secara gratis, terkhusus lagi untuk orang yang hadir di 10 video pertama aku. Jadi, segitu aja ya dari aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.